Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kembali lagi bersama Bang Mimin Pastinya di channel Youtube Diva TV Yang akan mengabarkan Kabar terbaris seputar di dalam kita, persahabat ya Ternyata siang hari ini Papa Bilar sudah hadir Di acara Mid and Great Raja Sikmang, persahabatnya Wow, penampilannya kakak Bilar Semakin membuat kita bangga dan bahagia Pastinya persahabat ya Selalu tampil elegan, tampil ganteng, tampil keren Masya Allah banget ya Memakai jaket Tentunya memakai kupluk juga Semakin menambah karisma dari seorang Rizky Bilar ini Hingga Mama Leslar pun Ingin tentunya sekali mendekati Papa Bilar Apalagi kita lihat di samping Papa Bilar itu Ada ibu-ibu yang sedang duduk Masya Allah Pasti deg-degan banget ya Masya Allah pastinya persahabat ya Tentunya seru banget di siang hari ini Meet and greet bareng Papa Rizky Bilar. Jangan sampai ketinggalan info selanjutnya Berselabat ya, karena bakal ada Sesuatu kejutan lagi yang akan diberikan Tetap pentingin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru, terupdate Dan terhangal selanjutnya Ini dulu informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh